السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمله الذي بالعجز ان اذراكه اذرق العبد ربه شهدوا اللّه لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Sayyidil wujud, Sayyidil qawnein. Radahnya kita diizinkan berkumpul malam ini, Dan rasa syukur, tidak sempurna, kecil bersyukur kepada makhluknya dan makhluk yang paling pantas kita syukuri adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya guru-guru kita. maka Mohon izin para tuan guru bukan berarti saya lebih alim, bukan berarti saya lebih pintar tapi karena kesempatan saja kita bersilaturahmi lewat membedah kitab. Mohon izin para guru, para habaib, para masyayikh untuk membuka kitab beliau. Tadi siang saya mengambil sanat ke Guru Wilgan lagi dan sudah minta izin menggunakan sanat beliau dan guru-guru lain bersambung kepada Syekh Muhammad Arshad, Datuk Kalam lagi. Kitab ini diriwayatkan oleh guru-guru kita dari banyak jalur. Ada jalur orang Banjar, ada jalur orang Banten, ada juga jalur orang Arab. Nah, kita pakai satu jalur, jalur yang seharusnya tadi, guru kita, guru Widan, guru Syahrani, dan guru-guru yang lain, bersanat kepada Syekh Muhammad Yasin Al Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al Fadani mengambil sanat daripada Syekh Muhammad Arsyad Tawili, Al Bantani, yang kemudian di dibuang oleh Belanda karena beliau berjuang. Sulawesi. Sulawesi saya tidak tahu di Manado atau di bagian mana Syekh Muhammad Arshad namanya Arshad juga Attawil al-Bantani langsung mengambil dari Syekh Nawawi Albantani Syekh Nawawi al-Bantani langsung mengambil dari Datuk Kelapayan Syekh Muhammad Arshad atau Sayyid Ja'far al-Banjar untuk mereka semua, kita bacakan Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, kitab ini membuat saya terkenang mengambil pori koh sedari dulu masih remaja. Guru kami namanya Abu ya Hassan Basri Al-Samani an maqshbandi Al-Khalidi Beliau mentalkinkan persis Seperti yang tertulis di kitab ini Jadi ini Torikoh Sebenarnya Torikoh Samani Yang mungkin Tidak semua orang mendapatkan Sana talqin Jadi ini tidak boleh diamalkan Kalau tidak ditalkin ya ini, ini syarat ya syarat kepada orang yang ingin mengamalkan kitab ini mesti mendapatkan talqin dari gurunya mursyidnya apa syarat mursyidnya kana wasilan mawsulan ilaallahi tabaraka dia juga telah wusul ke hadirat Allah subhanahu wa taala kita mulai baca wa bisanadina fil syekh سيد جعفر محمد أرشق البنجر الملقب بذاته إمام البنجريين والجويين وإمام الفنون المتعددة علم العقيدة وإلم الفقه وإلم التصوف قال بسم الله الرحمن الرحيم بليه بركاته سبدا نبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرفه Robba. Sudah biasa dengar eh? Tapi kita lihat cara beliau mengartikan Walaupun kita sudah tahu artinya Tapi kita ingin dapat berkah Bagaimana cara Datuk Kelampaian menerjemahkan ini Apa kata beliau? Artinya barang siapa Mengenal ia akan dirinya Niscaya Niscaya itu pasti Niscaya mengenal Ia akan Tuhan. Pertama, harus diketahui bahawa ini bukanlah hadis dalam pengertian hadis menurut ahli hadis. Ini hadis-hadis ma'rifat didapat oleh wali-wali Allah ketika rohani mereka lika dengan Nabi Yunus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Inilah perbedaan ulama' wali-wali Allah para sufi Dengan ahli hadis Mereka juga sebagian wali Allah Ahli hadis Ilmunya jika tidak didengar oleh telinga Maka tidak disebut hadis Apalagi sosoknya secara fisik sudah wafat Jika ada kalam darinya itu bukanlah hadis Tapi bagi ahlullah dari kalangan sufi Wali-wali Allah jika ada seorang kekasihnya bertemu rohnya Rasulullah karena dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi man fil manam faqad ra'al yang bertemu aku dalam tidurnya dia benar-benar bertemu akan aku Manroani filmanam fasyaran ya, kubah orang yang bertemu aku, dia akan bertemu denganku. Yang bertemu aku dalam mimpi akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Manroani filmanam fakotrahul hak. Yang bertemu aku dalam tidurnya, dia benar-benar bertemu akan aku. Manroani filmanam fasyaran ya, kubah. Orang yang bertemu aku, dia akan bertemu denganku. Yang bertemu aku dalam mimpi, akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Berdasarkan hadis ini, ahli hadis tugasnya hanya sampai mengatakan hadis ini sahih selesai. Tapi makna hadis ini yang meneruskan adalah ahli-ahli tasawla, guru-guru kita, masyaih-masyaih kita. Apa kata mereka? Kalau kita mimpi bertemu Rasulullah secara rohani ataupun secara jaga, bagi mereka itu disebut juga hadis. Inilah yang tidak ketemu, makanya sampai sekarang ahli hadis yang umum mengatakan di kitab tasawuf banyak hadis palsu. Karena ahli tasawuf, kalau bertemu rohani Rasulullah itu tetap hadis karena nanti dianggap tidak pernah mati secara rohani, hanya berpisah ruh dengan badannya. Jadi wajar, wajar guru-guru ini bakal dianggap sebagai halu tahu halus? Dianggap nanti sebagai penyebar hadis palsu. Kita nggak pernah mau memalsukan hadis Nabi. Berani menolak mimpi bertemu Rasul berani saya dikritik seseorang apa dia tidak boleh cerita mimpi nabi di depan orang. Saya tanya balik mana dalil yang melarang mimpi diceritakan kepada orang. Justru hadis Imam Bukhari mimpi diceritakan kepada orang tapi orangnya yang ahli orangnya yang ahli, liarifin orang yang Arif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Sepertinya yang mengikuti tradisi yang ini Bahwa jika ahli rohani bertemu dengan rohani Rasulullah Kalam-kalam nabi tetap disebut sabda Rasulullah Wasallam Inilah yang membuat kenapa ahli hadis, ahli tasawuf Dulu seling bertengkar sampai sekarang Untungnya guru-guru kita juga ahli hadis, juga ahli tasawuf itu untungnya ya beberapa, beberapa sanat, sanat Sahih Bukhari kita lewat lewat jalur Syekh Muhammad Arsan al banjar ya. baik, baik.